Subscribe di channel Fajar Dupen. Ya yeah. puasannya soalnya orang Tina. Ya orang dina bosku. Orang Tina. Kon yeah. puasa Ya yeah, Alhamdulillah oleh orang dina lah. Ora, yeah, orang. Iya orang gagal. Gagal. Oran Semua. Eh yeah. si <laughs> <laughs> Alhamdulillah orang gagal. Insya Allah nyampe. Uh, apa namanya? Itu itu sampai lah nanti gitu. Ini kan pasti Bapak. Anu di di Desa tempat siapa, wilayah siapa gitu. Raden Sahid itu Sipit, di disuruh komen mau kemana lu? <tuk> Oke. Jadi <tuk> Jangan lupa ya, uh, pantang terus yaitu pacar Juber Oke bosku? Berhubung. Dan mungkinnya yang berbeda, kan? Pertemuan saya semua ini yang di hutan tiga, dan semoga di hari ketiga belum berhasil kejadian kelompok ini, selain untuk mengalah ke kota, Halo bosku tadi saya usai sudah melihat apa itu obrok-obrok di bulan suci ramadhan obrok-obrok tersebut di kawasan Tawangsari wilayah pulau Tawangsari namanya blok pulau desa Tawangsari bosku yaitu obroknya ada lima jadi yang ke syuting itu cuma hanya dua saja. Berhubungan waktunya itu sudah larut malam atau menjelang pagi. Jadi sampai di sini saja bosku. Bahkan jangan lupa, halo bosku, panteng terus Pajar Jubair. Yang penting subscribe-nya itu bos. Wassalam dariku, Wong Jun, Kok Brut.